Halo, kawan selamat pagi dan assalamualaikum ya kawan kita jumpa lagi kawan acaranya akan hunting lagi kawan ya setelah lama saya istirahat ini biasa ada problem ya kita akan ke spot persawahan kawan coba di sini saya akan mencari apa ya, tak itu tepukur apa ruak-ruak, apa apa ya kawan ya. Mm. mudah-mudahan di sini ada ya, ada ada poin ya kawan ya. Mm. ini lumayan panas juga acaranya, maksudnya acara siang ini ya kawan ya. biasa mm. ya, masih ditemani sama si boncel ya, yang selalu menemani. Mm. Ini tempatnya cukup bagus kawan. Mm. Ini spot hari ini kawan. Ini spot hari ini. Siapa tahu ntar ada ruak-ruak apa apa ya coba kita pikat aja. Mm. Nah. Terus ntar di sana di atas atas pohon sana sama di atas pohon sukun ini yang depan ya. Mm. Terus di ranting-ranting kering itu juga biasanya ada tekukur kawan Coba kita juga akan Mencoba mengurangi hama perit juga ya kawan-kawan Di sini sangat banyak Siapa tahu Ya intinya ada poin aja ya kawan ya. Ada tekukur kawan ada satu biji ya di pohon yang kering. Coba kita shoot ya. Siapa tahu kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. mantap kawan. Mantap. Mantap kawan Joss Gak telak ya Tapi lumayan Ntar kita cari kawan ya Oke kita lanjut Ada satu lagi kawan Lumayan dekat juga jaraknya kawan Coba kita Ya. Mantap, kawan. Mantap. Dia jatuhnya di depan saya itu kan nggak telak juga Tapi jatuh itu di depan saya itu Mantap kawan Cus. Lanjut kawan Ada Satu lagi kawan Di pohon yang kering ya Coba Kita shoot lagi <tuh> Kurang lebih jaraknya 60 meteran ya Coba kita shoot ya lebih kawan, jarak 60 puluh meter ya. Bismillah, Allah, Mantap kawan, mantap, mantap. Aduh, mantap. Cuma perkenan-perkenanya kurang telak ya kawan ya. Tapi sangat jos kawan. Sangat jos, mantap. Masih penasaran kawan ya. Tadi di jarak 61 meter, ukur bisa telak ya. Coba saya akan mengesut atau membidik itu. Di sana ada burung emprit ya. Coba kita akan mengesut ya di jarak yang sama ya. mantap mantap kawan mantap mantap kawan sangat telak berarti tadi kebetulan kalau terukur karena saya goyang ya entah itu angin juga enggak tahu juga kasta tadi pas masuk terukur angin lumayan gede <tuh> Nah sedangkan tadi burung emprit cukup telak juga ya. Apa mungkin efek dari grogi ya. Sudah lama -hunting. Nah yang tepukur segede gitu bisa nggak telak. Tapi yang burung emprit sekecil itu sangat telak ya. Berarti mungkin ya nggak tahu itu ya. Dari apa kurang tahu itu ya kan, kita lanjut lagi ya. Siapa tahu masih ada buruan. Oke, lanjut. Oke, kawan. Kita pulang aja ya, sudah dulu cara hunting hari ini ya, kawan ya. Karena udah siang juga ini. Dan burung pun gak mau keluar lagi ya kawan ya jadi acara hunting hari ini kita sudah dulu kawan kita sembari merapikan barang-barang dulu kawan ya nah, udah siang juga jadi bisa di bisa besok lagi kawan tau masih ada buruan besok hari ini ya dimaksudnya maksudnya di sini ini hari ini cuma berapa kali ngesut ya kebetulan ini juga angin masih banyak juga jadi kalau besok mau berangkat si boncel nggak usah dikasih makan makannya dia masih banyak Kawan ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga terhibur ya kawan ya. Maaf nih agak gelap kini ya kawan ya. Semoga terhibur ya kawan ya. Oke, salam satu laras, salam joran melengkung dan salam apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.